Hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku buat teman-teman yang baru aja subscribe, terima kasih banyak I really appreciate, salam kenal semuanya Aku Tresnani, di YouTube channelku ini aku khusus ngebahas tentang The Love Station, Self Development dan aku juga banyak sharing tentang pengalamanku menggunakan LOA dan sukses, jadi teman-teman di rumah bisa praktek juga Nah topik kali ini, aku akan ngebahas tentang Afirmasi apa sih yang selalu berhasil di aku yang selalu words like magic Nah, apa tuh kira-kira? Let's get started Oke, okay, sebelum aku mulai ngomongin tentang afirmasi yang sangat powerful Aku akan cerita sedikit tentang Tresnani di masa lalu sebelum mengenal Loa Tresnani di masa lalu sebelum mengenal Loa adalah wanita yang sangat negatif Yang selalu overthinking atas apapun Yang selalu menarik kesulitan lebih banyak ke dalam hidupnya Aku mengenal Loa dari tahun 2009, tapi aku tidak pernah praktek. Aku hanya tahu sebatas pikiran bisa menjadi kenyataan. Sudah, aku tidak tahu apa itu afirmasi, aku tidak tahu apa itu scripting, meditasi, afirmasi, kayak gitu. Aku tidak pernah praktek. Sampai pada akhirnya, di tahun 2016 sampai 2018, nih 3 tahun, Aku ada di fase karirku berada di bawah. Aku broke. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya tabungan. Uangku hanya cukup untuk makan, jajan, dan juga ongkos. Tidak bisa untuk traveling, tidak bisa untuk hedon. Di situ aku berpikir kenapa ya hidupku kok begini banget? Aku melihat teman-temanku bekerja settle. Kenapa aku selalu nggak pernah cocok? Aku selalu berpikir gini. Aku males kerja kantoran karena isinya pasti orang-orangnya jahat-jahat, toxic, dan it's true, itu benar menjadi kenyataan. That's why aku selalu bekerja di tempat yang isinya banyak orang jahat. Sebenarnya bukan orang-orang itu yang salah, tapi yang salah adalah pikiran aku sendiri karena aku menarik itu semua ke dalam hidupku, menjadi kenyataan. Sampai pada akhirnya, di... 2018 November sampai 2019 Februari aku benar-benar niat mencoba low obstruction aku mendalami semuanya otodidak di YouTube aku nonton dari YouTube channelnya orang luar dan aku praktek sampai pada akhirnya ada di fase it's changed my life to be better dan aku percaya bahwa miracle keajaiban itu benar-benar ada di situ Februari aku merasakannya. That's the reason why aku membuat YouTube channel ini untuk sharing sama teman-teman di rumah agar teman-teman bisa praktek dan merasakan bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Aku tuh benar-benar separah itu overthinkingnya. Aku sampai di rukiah tiga kali. Rukiah itu kalau kalian non Muslim itu adalah proses untuk menghilangkan jin yang ada di dalam tubuh kita. Sampai aku se-overthinking itu. Aku berpikir apakah ada jin di dalam tubuhku yang membuat aku selalu overthinking. Yang yang uh, membuat aku sial terus gitu. Tapi ternyata ketika aku dirukiah sampai tiga kali, di waktu yang berbeda-beda, itu gak ada apa, gak ada jin di dalam tubuhku gak ada, benar-benar bersih. Nah disitu aku mikir, what's wrong with me? Ini pasti ada something wrong nih dalam kepalaku gitu kan. Dan ternyata benar Spiritual man Nah aku mau cerita Saking sedihnya Ada di masa tahun 2018 Aku mau beli baju Di salah satu butik di Jakarta Harganya cuma 100 ribu Kemeja Tapi aku gak bisa beli Saking aku gak punya uang Punya sih Tapi itu uang untuk ongkos gitu Kalau aku beli buat baju Aku gak punya ongkos Tapi ternyata Ketika aku sudah mendalami LOA ini, aku baru mikir, kenapa aku gak nyoba dari dulu nih, ini bener-bener magic, works like magic. Tapi, karena waktu itu aku bener-bener niat praktek LOA, aku merubah mindsetku nih, aku, aku mikir kayak gini nih, Oke, okay, di pekerjaanku selanjutnya akan menjadi pekerjaan yang paling menyenangkan dalam hidupku. Aku punya bos yang sangat asik, rekan kerja yang sangat baik, dan juga gedungnya yang keren, environment yang mantep. Aku selalu afirmasi kayak gitu. Aku nulis, aku afirmasi, aku meditasi, semuanya aku bilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya bener-bener change my life. Di bulan Maret, aku dapat pekerjaan. multinational company, aku dapat tiga kali lipat gaji lebih tinggi dibanding pekerjaanku yang sebelumnya dengan gedung yang bener-bener mewah di SCBD kalau kalian mau ngedenger cerita fullnya itu ada di video yang ini aku ngejelasin semuanya di situ. dan bagaimana cara aku nge-attract pekerjaan itu aku jelasin di video yang ini kalian bisa kepoin nanti nah sekarang, let's get back to the topic mantra, afirmasi apa yang sangat powerful yang selalu words like magic untuk aku, catat ya Everything comes into my life effortlessly. Everything comes into my life effortlessly. Semuanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya. Semuanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya. Aku sangat bersyukur karena semuanya datang ke dalam hidupku dengan mudahnya. Thank you universe. Thank you God. Karena you let everything comes into my life effortlessly. Aku terus-terusan afirmasi seperti itu setiap hari. Jadi ketika aku scripting pasti ada kata-kata itu. Jadi kan aku scripting bisa berlembar-lembar kan ya. Tapi di dalam kalimatnya selalu ada kata-kata itu. Nah, buat aku mantra afirmasi everything comes into my life effortlessly itu works like magic banget dan selalu termanifestasi sukses baru-baru ini yang berhasil termanifestasi karena afirmasi itu aku akan cerita yang pertama sebelum aku datang ke Bali Beb aku selalu afirmasi everything comes into my effortlessly mau aku lagi jogging, aku lagi di pesawat, aku lagi di mobil aku terus-terusan afirmasi kayak thank you, aku bisa mendapatkan kos-kosan dengan mudah aku bisa mendapatkan motor, supplier, dengan mudah, aku bersyukur banget Karena everything comes into my life effortlessly Dan apa yang terjadi? Sebelum aku ke Bali Aku kan tadi bilang kayak, aku bisa mendapatkan motor kos-kosan, supplier dengan mudah And it's really works like magic Yang pertama, motor Jadi aku lagi nyari motor untuk disewa bulanan kan Dengan harga yang cocok Tapi untuk mendapatkan harga yang cocok Lumayan sulit, aku cari di google juga nggak nemu. Sampai pada akhirnya aku ketemu teman lamaku, teman kursus di EF, dan dengan mudahnya aku mendapatkan harga murah 600.000 per bulan, sedangkan di tempat yang lain 900.000. Itu yang pertama motor. Yang kedua adalah aku bisa dapat kos-kosan dengan harga yang bagus, bangunan baru, dan juga listrik yang murah. Aku selalu afirmasi kayak mendapatkan kos kosan yang bagus, murah, itu sangat mudah, terima kasih. It's real right now, aku dibantu sama temanku dan prosesnya sangat mudah, aku nggak perlu ketok pintu, aku nggak perlu jalan-jalan ke kampung-kampung, tiba-tiba semudah itu. Hal selanjutnya yang sudah berhasil termanifestasi dari afirmasi tersebut adalah mendapatkan supplier. Seperti yang aku pernah cerita, aku datang ke Bali untuk mengejar mimpiku menjadi pebisnis, ya kan? Tapi, I had no idea nih. dimana aku cari supplier, aku nggak tahu di mana. Dan aku nggak ngerti caranya gimana. Aku mau belusukan, aku nggak tahu di mana. Tapi, waktu itu benar-benar effortlessly, benar-benar mudah banget caranya. Jadi gini, waktu itu aku mau ke Denpasar karena aku mau nyamperin temen aku naik motor. Malam-malam nih, Beb. Aku lagi naik motor. Terus, karena aku pakai map kan, tiba-tiba mapnya bikin aku nyasar nih. Masuk ke gang yang rada gelap. Perasaanku nggak enak nih, kok gelap, ya kan? Akhirnya aku berhenti. Aku berhenti, aku lihat lah nih handphone, ya kan? Aku lihat handphone, wah bener nih gua nyasar. Harus putar balik. Tapi sebelum aku muter, sebelum aku muterin motor, aku nengok ke kiri. Dan aku bener-bener menemukan sebuah toko dengan barang-barang, yang selama ini aku cari. Yang selanjutnya itu datang dari orang tuaku sendiri. Jadi, belakangan beberapa minggu ini, aku berpikir, kok kayak boros banget ya gue, sewa motor setiap bulan 700.000 ribu. Kenapa gak sekalian beli aja ya? Cuman kepikiran gitu doang, Beb. Aku gak pernah minta sama orang tua sama sekali. Tapi, tiba-tiba, mamaku nge-whatsapp. Mamaku bilang, Dik, Mama mau beliin motor, tapi yang second, motor Scoopy atau Beat. Terus aku mikir kayak, beneran mah? Iya beneran, dan sekarang lagi dicariin. Aku kayak, kayak oh my God, sebenarnya aku nggak enak nih mau minta-minta ke orang tua. Dan aku juga nggak pernah minta-minta ke orang tua setelah aku mendapatkan gaji yang tiga kali lipat tadi itu. Aku udah nggak pernah. Dan aku justru yang mau ngasih uang ke tua tuaku. tiba-tiba mamaku seperti itu Aku kayak bersyukur banget Nah, kalau kalian tahu The Secret Entah baca bukunya atau nonton filmnya Pasti kalian tahu tentang scripting Karena secara nggak langsung mereka menjelaskan tentang Menulis di sebuah kertas atau buku Dan bisa menjadi kenyataan Tapi mereka nggak nyebut di situ scripting Mereka hanya cerita kisah nyata mereka berhasil memanifestasi apapun menggunakan teknik seperti itu kalau kalian mau lihat ada di film The Secret tentang scripting di menit 2444 dan ada juga dibahas tentang ketika kalian melakukannya harus rasakan seolah-olah kalian sudah memilikinya uh, itu ada di menit 25 Oke okay, teman-teman kayaknya pembahasan kita hari ini sampai sini dulu aku berharap video ini bermanfaat untuk kalian tapi yang aku ingin kalian tahu bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah stop melakukan apapun. Kejar mimpimu. Oke, okay? thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.